yang mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga dan selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020. Di sini kategori zodiak yang pertama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 Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang bakal mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus adalah Five of cup ataupun 5 piala. Untuk zodiak yang pertama yang mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak. gemini. di kategori ini rezeki yang ia dapatkan mendadak di bulan Agustus adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini dikatakan bahwa seorang Gemini merupakan sosok yang berjuang di dalam suatu hubungan asmara dan suka mempertahankan hubungan bersama seorang pasangan. Tidak jarang, seorang Gemini akan selalu merasa diajukan, merasa diabaikan, dan merasa ditinggalkan oleh seorang pasangan. Di bulan Agustus ini, seorang Gemini mendapatkan rezeki mendadak ataupun suatu kejutan dari seorang pasangan, di mana seorang pasangan akan memberikan suatu kejutan kepada seorang Gemini yang berdampak positif kepada hati dan. Seorang Gemini akan merasa sangat senang bila berada di dekat seorang pasangan. Di dalam kategori ini juga bisa dikatakan bahwasanya rezeki yang didapatkan oleh seorang Gemini itu adalah di dalam kategori hubungan asmara yang bersifat mendadak dan bersifat kejutan di dalam suatu hubungan asmaranya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentagram itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan suatu rezeki mendadak, yaitu di dalam kategori hubungan asmara bersama pasangan, dan seorang Gemini mendapat suatu kejutan. Dan di sini, dukungan yang diberikan oleh seorang orang tua dari Gemini sendiri dan orang tua dari pasangan sangatlah merupakan support yang positif dan motivasi yang positif kepada hubungan asmara seorang Gemini bersama pasangan di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini semua bersifat mendadak sehingga seorang Gemini akan merasa terkejut dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Devil secara umum di Devil itu diartikan keterikatan yang membelenggu keterikatan yang sedang membuai ataupun di dalam kategori ini bisa dikatakan di Devil diartikan sebuah ikatan yang sangat membelenggu dan membuat seseorang terbuai. Jadi di sini dikatakan seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mendapat rezeki di bulan Agustus tahun 2020 secara mendadak yaitu di dalam kategori hubungan asmara dengan mendapat kejutan dari seorang pasangan dan di sini orang tua seorang gemini dan pasangan akan sangat memberikan energi yang positif dan support yang positif di dalam suatu hubungan asmara dan di devil di sini menggambarkan ikatan antara orang tua dari seorang Gemini dan pasangan merupakan sangat erat dan yang sangat bagus untuk menjalani sebuah hubungan asmara Gemini bersama seorang pasangan dan mendapat dukungan serta mendapat kejutan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua yang mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin untuk zodiak yang kedua yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 yaitu seseorang yang berzodiak Leo yang dianggap kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus untuk kategori rezeki yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Agustus ini secara mendadak adalah di dalam kategori keuangan di sini dikatakan keuangan seorang Leo di bulan-bulan sebelumnya sedang mengalami penurunan dan sedang mengalami penurunan di dalam kategori karir dan di sini seorang Leo ditemukan dengan satu peluang yang sangat bagus sehingga di sini seorang Leo bisa dikategorikan mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 yang tidak pernah ia duga-duga ataupun ia sangka-sangka. Di sini satu peluang akan diberikan oleh seseorang yang merupakan seorang sahabat ataupun kenalan dari seorang leo yang melihat leo sedang terjatuh di bulan sebelumnya sehingga di sini seorang sahabat menawarkan suatu pekerjaan yang sangat menunjang keuangan seorang leo di bulan Agustus Tahun 2020 meningkat drastis dan membaik disinilah dikategorikan seorang leo mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus Tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of sword. secara umumnya page of itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun jadi di disini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan sebuah kejutan ataupun rezeki yang mendadak yaitu di dalam kategori keuangan atas doa dan dorongan dari seorang anak yang merupakan anak Leo sendiri dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di disini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dengan satu harapan yang ditawarkan oleh seseorang kepada seorang Leo dan dengan doa seorang anak Leo sendiri dan di devil sini menggambarkan keterikatan ataupun doa dari seorang anak merupakan suatu usaha yang sangat mujarab dan yang sangat berpengaruh kepada seorang Leo di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di bulan Agustus seorang Leo mendapatkan rezeki yang mendadak yang tidak pernah ia duga-duga ataupun ia sangka-sangka sebelumnya. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra yang di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya rezeki yang didapatkan oleh seorang libra di bulan Agustus tahun 2020 secara mendadak itu di dalam suatu kategori karir dan pekerjaan. Di sini menggambarkan bahwasanya sebelumnya seorang libra merupakan sosok seseorang yang bekerja biasa saja, sosok pekerja dan sosok seseorang yang bekerja di bawah naungan seorang pemimpin dan di sini dikategorikan di bulan Agustus tahun 2020 seorang libra tidak akan pernah menyangka ataupun menduga ia akan dipromosikan untuk menaiki jabatan sebagai seorang pemimpin ataupun leader di sebuah lingkungan pekerjaan ataupun di sebuah dunia perkantoran yang diguliti oleh seorang libra sendiri dan di sini menggambarkan rezeki yang didapatkan oleh seorang libra yaitu rezeki di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dulunya ia bekerja sebagai pekerja yang diawasi oleh seorang pemimpin dan di bulan Agustus ini ia secara mendadak direkomendasikan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam suatu pekerjaan ataupun di dalam suatu perusahaan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mendapatkan Rezeki yang mendadak di bulan Agustus di dalam kategori karir dan pekerjaan yang meningkat, dan di sini atas doa anak seorang Libra sendiri sehingga di sini Libra mendapatkan rezeki yang mendadak di bulan Agustus. Dan jika di devil kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus di dalam kategori karir dan pekerjaan yang didukung dengan doa seorang anak Libra sendiri, dan di devil di sini menggambarkan. Keterikatan ataupun dukungan yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang Libra itu sangat dirasakan sendiri perubahannya dan Libra mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di bulan Agustus tahun 2020 tanpa ia duga-duga dan ia sangka-sangka. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Four of Cups ataupun Empat Piala untuk zodiak yang keempat yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus. Di sini di dalam kategori ini seorang Taurus mendapatkan rezeki mendadak yaitu di dalam kategori hubungan asmara, kesehatan serta pekerjaan. Di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan suatu pekerjaan yang sangat mendadak, hubungan asmara yang sangat mendadak, dan mendapatkan kesehatan serta perubahan kesehatan yang sangat mendadak di dalam kategori membaik dan mengalami peningkatan. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwasanya seorang Taurus mendapatkan semua itu dari seseorang rekan ataupun seseorang yang dianggap sahabat selama ini. Di sini ada tiga kategori yang didapatkan oleh seorang Taurus secara mendadak, yaitu di dalam kategori kesehatan, pekerjaan serta keuangan dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus adalah King of One secara umum King of One ini seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di sini menggambarkan seorang Taurus mendapat rezeki mendadak di bulan Agustus di dalam kategori kesehatan keuangan dan pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang lebih tua dari seorang Taurus sendiri ataupun sahabat Taurus sendiri, dan jika kartu di devil kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan rezeki yang mendadak di dalam kategori karir keuangan dan kesehatan Taurus sendiri yang diberikan oleh seseorang, yaitu seorang sahabat yang usianya lebih tua dari seorang Taurus, dan di sini di devil menggambarkan seorang Taurus dan seorang sahabat merupakan... Sosok yang sangat saling bergantungan dan saling membantu di bulan Agustus tahun 2020, dan di sini bisa kita rangkum bahwasanya empat zodiak yang mendapat rezeki yang mendadak di bulan Agustus, yaitu zodiak yang pertama seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya zodiak Leo, selanjutnya zodiak Libra, dan selanjutnya zodiak Taurus.